Halo teman-teman Hari ini kita melanjutkan pelajaran mengenal angka Dari angka 11 sampai 20 ya Mari kita mulai 11 seperti dua buah pensil 12 12 seperti bambu dan bebek berenang, tiga belas seperti tangkai bunga dan sayap kupu-kupu, empat -kupu. belas seperti pohon kelapa dan layar pada kapal, lima belas seperti lampu taman. Dan orang gendut pakai topi, enam belas seperti kaki jerapah dan belalai gajah, tujuh belas seperti tiang kotak surat, dan tongkat orang tua, delapan belas. Seperti tongkat ski dan boneka salju, sembilan belas seperti ulat bulu dan ekor monyet, dua puluh seperti bebek berenang dan bola. Sekarang mari kita ulang bersama-sama ya Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Terima kasih. Jangan lupa belajar ya. Belajar mudah dan ceria bersama RainCourse. Sampai jumpa.